Kamu kenapa lagi sih? Lagi kayak aku sering gagal gara-gara kamu. Aku juga jadi susah mau tiktokan. Janjinya internet tambah batas. Kulah Pakai first media aja ma Pak. Internet tanpa kota bisa on terus. Ya, Pakai dari dulu aja ya. Iya. Password wifi-nya apa? Joget dulu dong.